Neng neng brum brum brum brum brum. Hahahaha. Kompeten cewek. Brum brum brum brum brum. Neng. Ngeliat dia. Lihat liat. karena kakak suka suka pegasti kayak gini. Gitu. Mas Derek. Bisa main ya. Gimana neng? Gimana kalau bapak bawa mobilnya? Nah gitu. Nah, gitu. <tik> Paket komplit bikin para reslover berbahagia melihat kebersamaan Lesti dan Bilar. Sore hari ini ya terlihat mereka begitu kompak bersama bos prestis ya nih Rudi Salim yang habis merayakan ultanya, apalagi abang El tuh pinternya naik Ferrari. Lihat guys begitu banget bukan? Neng neng neng neng neng neng brum brum brum brum brum. Hahaha. Oke ngecewe brum brum brum brum brem, brem, hmm. ngeeng, ngeliat, ngeliat karena kakak suka, suka pegang stik kayak gini. Udah gitu. deh, bisa main ya? Gimana? Ngeeng, gimana kok bapak bawa mobilnya? Nah, gitu. Nah, nah, gitu. Ada yang baru ulang tahun Weh, Tapi gak bilang-bilang sama saya nih ulang tahun <laughs> Kalau makin muda baru bilang bilang, kalau tambah tua gak usah bilang bilang. <laughs>